Jajanah itu nanti nar juga, nanti hisap juga. Nanti. Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mereka ingatkan, logikanya ingatkan. logika, ya, logikanya ingatkan. Sengkitab Sikam ini pula, itu ada istilah, lau asro nurul yakin, sebagian nurul basiroh, laro aital akhirota akroba ilaika min antar ilaika dan itu tak ulang-ulang, mudih-mudih tak ulang andaikan cara iman itu punya Nurul basirah, punya mata hati jadi itu iman diwujudilah iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hatinya itu apa? Laro tal Akhirota Akroba Ilaika kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali tidak usah kamu menuju akhirat kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuan misalnya mataku itu sudah lengkas tapi kok ngetahin ini alam barisan, alam kuburan ngetahin ini asir rata, ini bareng-bareng rukin dan sebagainya kan apa kesu? dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuan kalau saya takut neraka nanti juga apa? ilmu yang dipakai orang sakyat itu begini misalnya surga itu kan bukti rita ya, yes. surga itu bukti sehingga penuh kenyamanan karena penuh ridanya Allah, mesti penuh naboh. kenyamanan neraka itu simbol atau bukti suh tuwah. tentu segalanya tidak nyaman karena ada suh kalau masalah surga itu ridhah dan neraka itu suh lu sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya bukan di surga dan neraka sekarang Allah wujudnya pun wujud dan Allah pun beraksi nabi sampun sekarang juga Allah juga punya ridhonya juga punya suktunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng juga punya sifat ben kalau kamu iman betul punya nurul basiroya sekarang juga Allah itu adepi kuasa dan menghindari suh tidak usah nunggu surga dan saat itu juga anda sudah di surga sehingga perasaan wawang hakikat ibadah kok mengenai ini subhan kesubhan mau awal wujudnya saya kita ini kan nyembah apa awal wujudnya saya ikhli kau dituduh soban? bodoh tak pinter <laughs> jadi sampean yang di sini itu bodoh semua kalau cara ibadah demi kian saya lagi tobat mau karomahin apa tobat paham dia itu ngerti kalau balik ini lagi kalau surga bukan berarti terus gini terus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kalo sampai ada ada aku sengirawan no terus, sengirawan no gue paham gak mana. Jadi utak-tem, sengirawan no gue rapok. Masalah suaraku dan apa? Lo coba, eh, surga itu kan bukti ridho neraka suktu allah. kan sekarang sudah wujud oh. Wujudnya allah nunggu surga benda? enggak ada. Kan? Dan ridho itu sekarang juga terjadi. Suktu juga sekarang juga. Bok buru sekarang, bok dicari sekarang. Ridho allah dicari sekarang. Yaitu seperti dua-duanya satu Qadir ilahi ridho kama ilahi antamaksudi waridho kano Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. sehingga kayak saya sendiri nak umat ilmu hakekat kok kayak aku apa ibadah haji kok kesuhan. Apa mulang sambil di ya kesuhan. Bukan sesuatu apa mergawe ya kesuhan. Maka paling senter lagi kalian ya tuh. Misalnya saya dari rumah. Semulan Mustofa Aruken ungkap, belak belak kenapa ibadah. Iku kesuwen, kesuwene ngaten. Engkau mulang ning rugen kasih kasil mulang, ya golek ridhane Allah. Padahal mulai saya niat juga ono ridhane Allah. saya melangkahkan kaki ya wis ono Allah ono ridhane Allah. Iki mlane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amali. Wis niat tok wis amal mereka kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotwah, setiap langkah wis kontrake karo Allah terus. ya misalnya ra ditulah ora apa-apa ge mulang rugen ra ditulah apa-apa ben nek di rugen ra apa-apa malah ini cara-cara kanji nabi yang niat apa itu tetap ganjaran aku kontraknya sebeg pengeran, Allah itu ya, sudah wujud jadi aku bisa menulis itu, paham dan sampai ngerti sirine ini kenapa niat saja itu ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, menyikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga, kan saat itu juga wujud jadi ke mana kata sekolah misalnya kepengen haji gusti berhubung haji perintahnya ini kan kalau kepingin tapi saya sekarang juga mulai ibadah Iya, yeah, mulai nopo? Ibadah karena saya tahu. Gue lihat sih, Yodi ya, Dani Allah sekarang juga Yoni ya, Rida Ni Allah. Yoni Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar, mungkin apa yang nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kan, bensu kapan bensu takoh, bensu takoh sih kan begitu. Nah, zaman gemarat Yoni ya, no caranya sih Rida Ni pengiran, sabar, ngempet. Mau sama juga, jadi rasa kesusu. Pak mungkin jadi itu memang begitu, orang kakek itu tuh pernah kesusu itu jenis wal asri demi waktu, jadi semua waktu itu padat dengan amal berkata zaman kiri untuk rindahnya Allah lewat jalur sabar zaman suka untuk rindahnya Allah lewat jalur sedekah, ikhlas paham ya? zaman bingung diusir bujo ya misalnya ya lewat sabar zaman bujo mesra ya lewat rahmat, pokoknya mana terus? sehingga wal asri ini padat, innal insa'al khusr manusia selalu rugi, ilal ladina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia solikat jadi kalau orang kaki kan maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia tolika dong, murid. demi waktu <laughs> demi waktu, nanti ini sempat kan terlambat, terlambat itu awalnya maknanya orang apa? dan itu rumah sakul lebih cerdas <laughs> karena dari awal orang khaki dianggap katanya di atas apa? jadi sampai malah enak, jadi mulai koma wis ibadah delek-delek kau bocor penuh so ngacius mulai pada, tidak <laughs> apa, apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya itu, <laughs> <laughs> itu sudah bagian dari, mana ada sambeyan, terima sambeyan, tak pulau maafan, itu biasa, jadi kusukam lu ngalung-ngalung, terus piye, hukumnya ku piye, ya <laughs> lu, lalu keluar <laughs> cerita Ki Arwani top-topi kiai, Ki Quran top-topi rak Ki Arwani, bapak menangi Arwani melarat itu kalau beliau ngajar di rumah, jadi sempat beliau tuh ngajar di rumah. itu kalau bunyainya tuh agak terang, buah urusan pelunca wow. bapak agak terang, cuma bedanya metitai. <laughs> <laughs> jadi ya berharinya sekali lebih aman, metit lebih aman. <laughs> <laughs> jadi KBKI tahu soenggak ngaji di rumah baru tapi ketika suasana tidak kondusif, <laughs> beda. Memangnya tidak bapak mertua bareng itu dia? Metit tahu gak problem? Memangnya tidak tambah mertua <laughs> tak IP? <laughs> melaini mubaliku PDPD mereka pidato nih orang neng area terlalu <laughs> tambah jauh tambah PD mereka orang nggak nangan <laughs> neng area ini dia Weber yang <laughs> nak kado butuh butuh sakinah bawa garoma eh. dari butuh nih mencampet <laughs> melainkan kenapa mubalik meleboh mereka jauh dari area area <laughs> ya. sih ngotok kunci nih tapi kalau orang hakikat kaki ya enggak ngelum Ketika bucuk grundel kue rindu sampai kodok-kodok dari pangeran di ya ibadah Berhasil mengalihkan diri, kenapa? Ya, <laughs> <laughs> Akhirnya berhasil ngaji ya kenapa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu saudara Rasulullah ketika Nabi ngerti ya mulai niat tuh dihitung Nah orang-orang ini orang intelektual keadaan Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah di itu pangeran, paham gak? Paham gak? Uang-nguraro pangeran, pangeran. Jadi inilah awal ikut paham batangnya. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di? Jadi nak goblok, aku rasa di syariat. Nus goblok ditulis nengoran, di koran, di buku. Uang goblok di syariat, di syariat. Mung dari awal nanti nih dimulai niat, maksudnya niat itu niat. niat amal soleh lillahi ita alarnya. dari awal transaksinya dengan allah subhanahu watahu hingga nih. Mereka belum merasa ibadah. Lah, di sini ini kelihatan Nabi sering ngehentikan. Ini yang hadis sokei. Misalnya Nabi ngehentikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat maka nanti sholat tak disugu. Misalnya orang pujian tentang ini kayak ini teko, kaya ini kayak ini ada sepoh botak atau apa imam minggok mau bepel se balikung berdek berdek ratako teko. Ibu jadi ganjil Nabi uang seng tentang ini mami teko. Ibu yajak sholat terus. Nada contoh orang sholat. Oh lu kajian tau si partek mau jarak. Kaji itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah isak sekitar jam setengah dua. Yabqa sulu-sulaylil akhir, sekitar setengah dua. Lalu separuh shohabat sudah turun. Singumar menuduk ikan-kloon kelontangan. Yang <guluh> mantan preman, mana mantan apa? No? preman. Setelah <guluh> itu. Nah, malah ini akhirnya tidak berturuh. Terus sholat rawudu, khati menghadus itu ceritanya itu. Mereka, ya namun, tapi fasolah walam yatawat, tidak cari orang fakir, murkanku lugu, lugu apa apa? rabo. Bobo, orang fakir, tapi jadi orang nono aja. Turun deso hafat dengan gaplek gaplek jam lunker. Nega jinapira, boh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat nengko ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat, karena sampean menunggu demi Nabi sholat biasanya ya, kita dicatat sedih loh. mereka nunggu terus sholat mau dicatat mulai mau nanti saya itu jadi hari ini bahala kamu lebih tinggi <laughs> Nanti tenang <laughs> ya memang begitu sehingga kalau wal asri insana alati khusirin demi waktu itu tidak ada ruginya, misalnya saya juga pernah melarat rugi ya tahu melarat nganti saya itu <laughs> artinya saat kita melaratkan duit niat, aku nak suhkir besodakoh aku nak alim pemulang, niat dihitung ganjaran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 dan Allah Ta'ala itu membeli diri kita diri kita itu kata nabi ini kisah asli dawe nabi, dawe mubalek ngeleng-ngeleng, ini ilmunya ulama bukan mubalek harus dicatat nabi itu ngitung ibadah itu dimulai dari diri kita pangeran, ngerti kani pengiran Allah membeli diri kamu diri kamu itu ya organ kamu sel-sel yang ada di kamu, sarap-sarap kamu semua yang ada di tubuh kita karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan Pikirannya pengirannya gemangannya matikan Dibaduk juga syujud ya juga mulang Mertua dua ya juga ngandani mantu Mantu juga takzim Mertua itu dalam desain Tuhan begitu Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk, untuk toat Desainnya untuk nopo yeah, Desainnya untuk toat Sehingga ketika toat itu belum nyata Dan orang itu niat sudah dihitung Apalagi setelah nyata dia melakukan Potensinya saja baru kans Baru potensi sudah dihitung Makanya ketika Nabi, ini yang hati suka. Suatu saat Nabi itu di tamu melarat-marat, terus melarat nengenes deh. Gue ditongo suka, lo mau nenges deh. Terus melarat ditongo nopo, suka. Terus mater Rasulullah, gue haba anu dusur bil ambal. Tiang-tiang suka nuh, nak muruk moro pudi-pudi kok gue bedolnya belum sodako. Yusol lo nakaman Yusol diwayasu, mu nakaman asum. Terus ngotot diambil j solat gie poso, posone gie katus kita, gitu, solat gie katus kita. Gitu. Tapi wayat asad nabi Fudu, liam, Tapi mereka punya kelebihan di zona poso, sudah. So, so. Jadi kamaru mau melarat ingin dua rival soleh ditandingi angel. Mereka solat di podok. Melarut seneng naro suka raposo. Oh unggul aku. <laughs> wong soleh juga terima. Wah nabi, nah, nabi ratri Jadi itu nabi. Kali Nabi kita sudah ditonggul soleh, solatnya tidak kita, segitu, apa saja itu Cuma kita tidak sedekat, Nabi Mereka keunggulannya bisa sedekah, seperti itu Sekarang Kali Nabi itu menghentikan <tuh>. apa perlu, ala adil hukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki Ya Ya Rasulullah Itu pertama yang dihitung Nabi itu Fikuli sulama minat, tidak sedekat Setiap sel atau organ atau ras-rasan manusia itu dihitung no sedekah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 nak waras si waras waras, nah, waras ya diparingi waras. Piye ya, ini ora waras sampean malah koyo opo? <laughs> Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun tujuh puluh berarti status saya kan ala agam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif gak maksiah. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pengurup seni apa, kurang ajar ambek sapa jenenge Ketika saya, Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu coros ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijazah. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa azadu, bisa ikut bersaksi, Bersak. Azadu bersak. Allah ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja, dengan kita wujud itu nyekseni. Ternyata langit bumi di Allah. Allah yang gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. sehingga dengan modal sahaja saja itu orang didamin ahli jannah Anda kan orang tu maksiat seumur umur tapi pernah baca lah ilaha Allah tetap dah kolar. Janda. Bukti godok kok ayobonin rokok sweet tetap dah kolar. Janda. Berkompromenin rokok selawasin pangeran Yosua lain. Jadi aku mau ngidol khasikut sih. Bedik bedik keuangan misalnya umurnya satu tahun maksiatnya yat ras tahun. Dapat nah, di seksual, luas satu tahun enggak? Pengiran nomor lho boleh. So, mulai pengiran anjing, saya on the back to say, Bu, mak syah tuh, buang Tapi ketika ono buang tuh, mulai dua juta, nganti mata ya, diulpe ono pengiran suaraku. Gue rasa, bapak ibu suaraku, cari wangi buk ya, enggak retos, gusti, kikuloto, ratu, mak syah, umur umur. Iya, tapi ini suaraku ya, walaupun ulah tahun lima, itu mau walaupun ulah wala -wala, tahun wala -wala, riang. Waduh. Ya, nama sihat di walang pura tahun neraka nih walang pura tahun, tapi nato at walang tahun ya surga yo. Oke neroko aja baru walang tahun tak pindah nih untuk atom tahun. gusti pendapat lo pulau rahlat, kulo bruswago beronfadole jenengan. Lah, nah ikut abadi fadoleku. Menawa kena abong ini surga, abadi mereka fadole abong mana gak jadi Tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian.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 Orang pulau tahunnya Mustafa umat soleh lagi, dia tahu puber, tahu nakal, tahu kedurunan, mahmat, tua ini terus jual malam mau birang tahun, pahamino? <tuk> Semuanya cuma gemat-gematan ora seta, ora stabil. Nyatane orang-orang mau cerita orang Suwargo pasu ada ya, kok Suwargo, eling rastabil ya, dakon rokok kan jauh ya, betenent, jauh dikocok kota, bae bengiran rasi. Nah di sini ini orang Hakikat lebih benar. Kenapa di Surga Selawase? Merkum Suwargo karena oleh Allah. Sementara Fadaliyah Allah, Abad ala, Abad, selamanya, selamanya, nah, paham gitu? Ya? Jadi orang sakit itu tuh cara baca gampang. Nah kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah. Karena dengan wujud kita bersaksi, bersaksi. Memangkan Kajik Nabi bersaksi terus. Kalau wong soleh soleh pas-pasan kok sampai, ada yang pengirang kan, pendak sholat, pendak toaf. Nah Kajik Nabi buatan. Kajik Nabi semua organ tubuhnya itu di jahil yang pengirang. Ini nah, mangan, mangan ini, barang sepele betul naman. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim Selamatkan dia ya baca Alhamdulillah Mau ke WC itu Nabi juga baca Bismillah Setelah dari WC Sesuatu yang biasa Nabi juga bilang Alhamdulillahillazi azabani azawafani Semua sistem tubuh kita Kita butuh makan Baca Bismillah juga ibadah Kita butuh berak nanti bisa membuang al-azah Piloro Itu juga nanti dihitung oleh Nabi Alhamdulillah azabanil azawafani Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah Semuanya menjadi nombor Lipat, nah, makanya nabi nyetong, makanya sama tidak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang, tidak usah ngeluh. Nah, aku ganteng ya, syukur, paling ganteng, nah, elek, alhamdulillah, potensi dinas seharian, campur koran, no, sehingga minat. Paham, geng? Ya? Nah, jabat ya, sing sukor, samar, maruf, nahi mungkar, lebih luas. Nah, orang jabat berarti tidak ada kemungkinan korup. Korupsi. Berarti semua harus kita sukui. Atau sekolah nunggu ya, gila ya, syukur kayak gede syukur. Sebenernya bubar, gede ya syukur mah, awon. Oh ya, kalau pangeran, angker pangeran ya, orang bubar. <tuh> Nanti kalau santai saya Terus Nabi menyebut lagi, yang disebut Nabi itu adalah kecil. wa ibu azam, minat ore, kesehatan kok. Kue ponok, kotoran, atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan. Kamu singkirkan juga, nopo? Iya, itu yang luar biasa. Nabi akhirnya dengan Wafi buti ahadikum sodakotun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal sesuatu yang seks, yang pornografi, yang biologis. Nabi juga nyebut. Wafi buti ahadikum sodakotun. Dalam organ buluk kamu itu juga sodakot. Sampai sahabat ada yang tanya. Ayati ahaduna sahwatahu wahuwa lahu Bagaimana mungkin ya Rasulullah Orang mendatangi sahwatnya. Kemudian dia dapat paha? Bahan. urusan sahwat mau untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? alai alaihi salah letak sekian jam Dan itu prestasinya <laughs> nah, dari nabi, sing lanang terus berarti ya, Ele -ele -ele, itu terus <laughs> <laughs> <laughs> nah, bukan bah -bah, karena nabi ngertiin nabi, ngertine nabi lo kawin kawin model saya kira nabi, ni nika, ya, basar, wa lil Istilah aslinya nabi tentang nelayan alqodulil basar wa Saya ono istilah macam macam bentuk keluarga sakinah mawadah rohmah enggak seperti anak tua bina anak ada singkrumat kaki-an teori singkrum anak gue nganti tua ya sing singkrum anak-anak masalah apa? malah doa orang-orang mati nih bapaknya ya pirang gue juga kaki-an teori ya kaki-an di anak-anak sana anak tua ada singkrumat enggak itu zaman sugeri wali orang tuamu paling nasibnya nggak orang-orang iku bodoh cuman anak-anak ya paham ya? ini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 Nah itu orang hakikat bilang La'ashroqa laka nurul bashiroti la'ro'ayta wa'akhirota akroba ilaihka min antar ta'khila ilaihya Andai kan nur bashirah kamu kuat Tentu melihat akhirat ya sekarang Maksudnya melihat suktuwah ya sekarang Melihat allah gimana wak? Sekarang gak usah nanti itu Akhirnya kita nyaman Mulanya orang sahabat ketika dia di Azir Bajian ditanya Apa, apa kamu ndak kangen Mekah? Kamu orang Mekah asli Sekarang putuhan Mekah sudah milik orang Islam Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tahu, wak. yo golek boleh ridhani Aku yang ini Islam, yo golek ridhani Aku yang ini, wae." Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit tidak terikat oleh ruang dan waktu. Wa. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. ruang syariat sholat itu tidak ada masjid tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh yang disebut fikuli Sulama minanah sudah masjid itu mergoksi kelem normal, orang setruk kaya bisa melakukan barmangan, berarti kaya bisa di masjid apa? sistem perut kamu normal, sehingga ada energi, sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid sistem apa saja normal, dan itu hebatnya Rasulullah, makanya Nabi pertama jawab dalam sistem tubuh kamu minan sudah jadi sebetulnya dengan ikut namunan kulau pulau menganggap sampeyan itu ada uang sepele kalau pantas itu tak anggap wali kayak kulau gara-gara guys, sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampeyan ya meskipun bentuknya juga tidak jelas itu, itu sudah wali cuma tingkat sahaja anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga kawangannya yang mengonggokkan daging yang keluar-keluar ada yang paham ya itu ada kasusnya sampean, ada kasus kulau, paham kira? paham, kira? paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, aku luar ramai-ramai, luar ya? Aku udah sampe jadi sampai jadi kawulo, model ngoten. Tapi bilang jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di ka'bah, kita wukuf di Arafah. Itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. sehingga harusnya terhitung mulai itu, faham ya? terhitung sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah, karena khatwatin yaktuha ilal masajid, langkah yang mau orang ya no iba, ibadah, dan sebagainya sehingga orang-orang Sufi itu nyaman di rumah, ya nyaman ibadah nanti ketika di masjid ya nyaman ibadah, ketika di Ka'bah, ya nyaman ibadah keluar dari Ka'bah lagi, ya ibadah, orang malah berkaji ibadah enak, ya ka ini Ka'bah, nanti jauh enak, kabes ya apa pengirannya ganti? ngutak kok elek apa pengirannya apa? pengirahan seneng sini kakbab yang dibidukannya, foda, faham ya? <SILENCIO> oh, foto. jadi kalau malah ada, malah membeda-bedakan jadi sama di soal, memang kita secara syariat harus ke Mekah Haji, tapi setelah di Mekah, ya pengirannya kakbab ya apa? di Indonesia seperti apa? ini sama, ibadah sama nyamannya cuma memang nggak mungkin secara syariat kasih kok ngubungi langgar bedu, ini kurang <SILENCIO> <SILENCIO> ya sudah gitu kan <SILENCIO>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 Dan itu sengti disebut waladina amanu wa amilu salihat tak terusnya ulai kau mesti dikun wasyuhadau intarok orang-orang seng iman mesti dengan sendirinya jadi sakit jadi sak yang makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran-Quran Quran, mulai mata kita hidung kita yaumata syadu alim alsinatu humba idhih maardulhum ba di makanu itu semuanya mulai lesan mulai apa semuanya mulai kulau wujud guys menang biaya kulau wujud gusti so niksani kekuasaan ini jelas nah itu perkorokan juga gara-gara wujud durakan di pengeran nah itu mulai perkorok malah ini ngerti Nabi kenapa itu hebatnya Rasulullah makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Halas dan Sitizen sebetulnya sederhana kenapa Nabi bilang itu istighfar itu tidak dimulai dari kata Saya itu istighfar dimulai rabbi. Allahumma robi. La ilaha illa anta kholatsan. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata Nabi istighfar terbaik itu wafatnya ini, Allahumma antarobbi jinan pangeran Kulo. La ilaha illa anta Orang-orang pangeran kecuali di jenengan. Antarobbi jenengan pangeran kula kholatsani. Pokoke jenengan kadung gaweku. Resikonya gawe kadung kula nggih maksiat iku. <t suficiente> Jadi bewake madun maksiat, terusin maksiat kowe mergo kadung di Mugo rano jurah maksiat. Jadi kembali kan pangeran jurah itu keteror, waduh. Isi para model nekar. Ini dari sarah-sarah hati so gono piewa ya maksiat itu perkara dewu. Meskipun piewa itu toat jokrono bu. Jadi cerita sebby pangeran. Testi piewa jinan katus gawiku Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur katus dulu. Nak niru katus dulu dia istighfar itu jujur, maka saya akan senang, maka saya buatan senang itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif kesannya kita hanya dosa saja saya ingin menjadikan Asyurah yang satu buatan saya akan mencoba saya akan mencoba, saya akan mencoba saya akan mencoba, saya akan kata Nabi itu saya itu istighfar, istighfar terbaik harus dicatat, itu dawe Nabi itu istighfar terbaik kalau sampai Asyurah saja itu nanti, kalau jenis-jenis orang yang kuper, atau yang pesimis. Ya allah gusti itu sok pak kalau tembunya itu sok kapan kalau sakit jenengan tombol tobati sehingga dia ini banyak pengirana tombol bati yo kanggilan tenan terus dia ini oleh isyfa nganti nangisnya samangannya ujut dia ini penting padahal ya orang penting belas tapi kalau yang diajarkan nabi tidak cara ngendikan jin antara bila ilahilantah kolak tani wa anaab juga kalau tetap kaulah dia jenengan wa ana ala azzi kawajika mas tato itu selagi kalau mampu kepingin ini kalau nggak anut perintah jenengan dan yang saya paling tertarik itu kata gini, Abu Ulaka gini mati ke Alia, ya. cek kaya apa, gue opo, gue stikulaw urek cek gula gendong cek nopo, gula tetap urek gue, gue mati gini, jadi tetap melihat positifnya dulu, misalnya kowe tau mateni uang tau, vino tau, maksiat apa saja, piawai kowe wujud, nak kowe wujud tau mateni uang, yoi sodo, dosa, nyelamat do nyawane, uang, gue kasusnya saya di naur.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 P. M. Gusti Kula Sowan Jenengan tetep gowane mati Jenengan. Lo Sowan Jenengan dalam bakat ilmu hakikat dimulai sekarang ya. Jangan salah paham nanti akhirat bagai. Lo I kan bahas lu, lu hakikat tuh dimulai sekarang juga. Kumpukiran wujudnya saya iki, kumpukannya itu gue nih blok blok blok saiki Lo Sowan bagian kanu saya iki, baham Ini lagi ilmu hakikat. Oh, cuma ground glass tuh, ini guys, bakat hakikat. Mungkin Masudin, band gejala gejala kita pakai arah suami. <laughs> <laughs> Bandro, lu semua pangeran mulai saiki, ini sekarang juga. kita sudah suara Allah, tentu kita kutu ekor semua nikmat Allah yang sekarang juga. Apu laka binikmati kealiap? Ya, mawon Gusti, kalau tetap balik, nikmati jenengan. Status saya wujud ini merkun nikmati jenengan. Gara-gara kulo wujud, wujudnya, saya ni wujudnya jenengan akhirnya gara-gara saya menyaksikan ini wujudnya jenengan, tidak maksiat ya sungkan wabuhu lakabidhamti, falfirli, nak pas kulau dosa ke jenenan sepura mereka salah, orang wujud kok durakan jenengan, tapi kudu jenenan sepura, falfirli saya tahu lah ya, virus dunia, ilah yang sakitnya kulau dosa, tidak jenengan, orang bakal sama itu di sepura taurah, tidak penting kadang orang itu cara berpikir, di sepura taurah ya, orang nah, di sepura, nah rokok Nah, di sepurong um, dus watu itu gobbok. Enggak ada nabi mengajarkan gitu. Nabi hanya ngajarkan fa innahu la yaqfirudzunuba illa Yang hanya bisa mengampuni hanya engkau titik. Sudah ke awakmu rasa bakal kesurat penting atau penting ngantul. Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta tidak ada wujud hakiki kecuali jeneng jeneng Saya akan pernah menerangkan di sini. La ilaha illallah itu maknanya orang anu wujud hakiki kecuali Allah maknanya kan sederhana gampang langit dan bumi itu pernah tidak ada berarti berstatus agam berstatus ada adami langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan wujud yang hakiki wujud sing dalam keadaan batil karena setelah wujud iso dimenyapkan berarti zaman Adam ya Adam yang bisa diwujudkan zaman wujud ya wujud yang bisa diadamkan Belah wujud tinggi dikit, tamu eksistensi, tamu nopo eksistensi. Loh bah, saya wujud, tapi roro matine kapan? Orang isom ngatur rawa etibi zaman aku wujud di ora karpe etibi, aku mati kapan di ora karpe etibi, lo wujud mutelo opo. Itu wujud wujutan, matun zaman rong wujud di ora karpe etibi, per wujud di ora karpe matine kapan di ora nasi pepi di ora roro, wujud di ora rawa edi ini jadinya wujud-wujud yang rentang wujud-wujud nah, yang rentang disebut wujud yang mkang yang Allah Lah kalau mau berhubung kita rentan ya sudah nah, itu yang dimaksud orang hajat kalau luasih dan halikun ilah wajah hakikat yang lainnya Allah, kita harus rusak tapi wujud, kok bisa ngurusi awal-awal wujud rusak atau wujud yang mana? wujud yang rujud wujud, kok bisa ngurusi awal-awal wujud, bisa mengurusi eksistensinya? lah berubah wujud nyineki wujud itu diadam no, so nggak adam diwujud no wong menghakai kat hakai kotelnya Allah orang lo kata, maksudnya orang kata, wong kue wujud wujud tempe, orang senantau nafam, zaman wujud diorama melo melo, uang zaman mateng diorama melo melo, swargon rokok diorama melo melo melo, lah ngono gua nolane ape mati orang ono khasis ngajar lo gusti gulol buat lo swargoran, kalau muni Allah Allah Allah Tadi nah, kita ini nih, kita sih, dan kita bisa warga tanah rokok. Aman, wuwun, wuwun, wuwun. Gitu, enggak ada jarak nabi, mana man, kira-kira Allah, sekolah, senang, Allah saja, atau lain-lain saja. Coba, apa, apa, apa? Mana pulau yakin? Saya nanti mati itu dalam kemegahan. Maka aku kena uji gelar dengan sampai aku mati, bakar sawah. Mana pulau seneng ala Dani Putri? Kenapa? Aku kena mati nih, ada loh deh. Semua mati, enggak usah dipendam. Itu nah jenengan kan nih. Gue udah kesan, tri Akhirnya, udah yang kira bulan berikutnya. Ngaji brejiri, semati. Akhirnya, akhirnya, akhirnya, karena orang hakikat itu tahu, wujud yang sekarang itu wujud yang halik, wujud yang rusak karena untuk mempertahankan wujudnya sendiri, tapi bisa makanya orang-orang hakikat mana nih, orang-orang wujud hati ini, kecuali Allah Mereka wujud yang saya iki, wujud juga orang-orang jadi orang-orang ini Lha opo milih anake -anak, bapak sing ora mari sidonyo. <laughs> Misale sing santri yo milih dadi anake terkenal to, lha opo milih anake iki musala penceng. Kuwi bapak e lho Padahal mbok ketewa iso, lha kurang ajare kan. Wong milih ra iso kok iso keteh. Kudune ditompo ta. Ora iso. Mulane wong bangga mek nata ku yo goblok yo keliru. Wong dhekne ora sing milih to, Bang. <laughs> Lho dia ditepir jadi bapak iku ben kiai iki ben kiai iki sing milah apa tepire pangeran. Topir jebang enggak. Mane kula ana sopo yo bangka. Si ramen tolong ngoten mawon. Nek kula njed bangga ben asap nggih biasa mawon. Anak kula udah kulae bapak, nek tamu-tamu bingung keluarga-keluarga sing biasane ya, apa sing dalem. Anak saya itu si Abah siapa? Katane <laughs> <laughs> nama biasanya dengan ini demikian, itu, kemudian langit dan bumi langit dan bumi kebutuhan langit bumi. Nah rohani ini pengen, maksudnya nggak ngebengebuki langit bumi. saya gitu onobang piring-piring ngebengebuki gedung. Iku ya gara-gara uang ndak ada buta utang barang. Perluhe sampean rabuta utang. Akhirnya abu enggak we buah-buahan. Merkomo di didesain gue weteng. Paham gitu? Abu gue bensin merkomo nusa tengah naik luiran gue mobil. Abu gue bengiran nguruti GCM nusa urai pak. Nabok, <tuk> <tuk> gara-gara uang mangan tanduran, mangan dua buah buahan Awak ketua gawe udan, gay bumi subur, bariku gawe selam, gay bensin ruwet, keruwetan. Melayan jareh hikam, jisem nemu ngel ngeloh pengiran. Jisem <tuk> memenuhso ngel ngeloh, pengiran melayan jareh hikam. nama mawasi akal kaumin kai tujuh semaniatuka. Sehingga urusan ke dunia sendiri jisem mem. Ya saya kayao, pengiran geopol. Gawe buah-buahan gue menusuk, tapi konsekuensi dari pengiran gue buah-buahan gue tu gawe hujan. Mergo wet deh gue isok, wurep namatan apa? Udan lagu ngalir laut dan gue tuh awal gawe sungai. Tuh itu kerepotan, ngurusi gisime menusuk eno apa? Kerepotan. Sebab itu mungkin sekali sebelum manusia, sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan, mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen, sejenisnya langit kan? Berikut. alam roh tentu tidak butuh itu semua. Lan ing dikane Quran nak jisim itu cek mintinen. Nggih nak jisim, jisim-jisine sampeyan, khalaqnal insana min solsalin khamae mas donto mintinen, songko lemak. Tapi kalau roh ikleh Tuhan wa nafaqtu fihi, min ruhi, nggih istilah Quran min roh. Melalui roh iki misteri Tuhan sampai sok mbek. Wa saluna kaanir roh ya kullu ruhum min amri Rabbi. Kalau jisim jelas masih min Tapi kalau roh min amri Rabbi, karena istilah Quran wa nafaqtu fihi menurut saya itu rogeko aku ya. Ya cuma sing nerangno kanjine Nabi ora dadi aliran dua orang yang nerangno gson alah jenar dadi kaus. Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan dan sampean tidak perlu salah paham. Karena memang enggak paham, salah pahamu, Rabi, paham ora itu <tuh>. paham. paham. <tuh. tuh>. Lu saya sering ngomong sama yang ngaji saya, Anda boleh berdebat dengan saya, sarannya salah paham. Tapi kalau enggak paham dengan yang paham, ya ngaji. Ora paham kok muni salah. <tian> Faham. Salah paham ora podo akeh referensine. ini podo akeh ngalime undah-undi. <tian> <tian> Terus debat salah paham macam macem Ngalime ora bandeng. Gus Kulo nggadosi mboten cocok mek dawai izinan. Mungkin nek kulonnya kula ngeten ngeten Tak takonila, entuk ilmu ngono si bogo bantal muni sapa iki kenging jenengan ya wes lareni. Mangandane disebut Innam ma wa diakal kaunu min haitsu jismaniyatuka yang berhubungan dengan alam. Itu jismaniyatuka tapi walam yasaka min haitsu sudu turuha niyatik. Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu. Dari sekiruh Dong, biar yang sama tak cerita nih, kepengen ora pati maksiat, teman-teman. Misale sing seneng wong wedok ya ora nganti zina, sing jeneng nyabu ya ora nganti ngombe, sing seneng mateni wong ya usah kekerasan. Alam roh itu mudah sekali taat. Gue <tuk> nggak seneng kah itu? Gue gak bingung kamar gue snip, jadi alam roh selera sederhana. Pengiran si pin teri gue, gue gak ayu nengun. Iya, semua nanggung. alam jasad kurang ajar. Ngarang ngelawan nih, ngelawan gos. Hahaha, hahaha. Pula balik jepara izinotan nanti malam jasad. Alam roh bocorannya gampang, cicatok atuh gampang. Betul, Gue, gue kok pengen cari rokok, cari ngebocor di situ cukup mulane dari kajian si alam roh gua alam sing dijatuhatiku gampang mereka deh nih robanion bersifat roh bani ketuhanan gampang sekali semari kurang ajar tu alam sih gampang sama tak cerita lagi apa bisnis di jakarta banding malaysia wadah nanding kono ikuti bangunan iku sedurung untuk duit nah alam roh wes semudah Cita-cita kepengen yang Malaysia, anggur duit ya, ke baju, ke motor, rabi, bunga, desa, atau sebenarnya jadi alam ruh gampang syukur. Tapi, alam biasa tuh kurang ajar. Tenang, mau naranjo duit tenan, yang gurumu tenan, rabi, orang ngelawan tenang, tenan, yang ralako tenan. Alam biasa tuh ngel ngelang uang. Paham gini, mana caranya? Eh, oh, kamu? Alam biasa, kamu rusak gue ya, alam apa? Kalau ini alhamdulillah lah ulama itu yang waras itu yang kuat rohaninya di bangdad mana? Mana kata sekulon ini kumpul tiang jenje diwani jenje, kulon nggak diwani di sana. Kul biasa dalut dalutan terminal solo, mulai rawong macem-macem, mulai rawong nakal. Lom selesai kisanteng. Ini kulah pikiran sederhana. Ini ku cara syariat rawong nakal. Kalo, tapi kulah berutakok kenapa jenengan gawe ini ku? Nah, Mengapa jenengan takok? Kulah gawe karena apa ya putera cilas itu. Ini mungkin rican malang-malang ya subhanallah, bawa suci jenengan gue rasa takok kok, kenapa gue lontek, gak gue gawe maling aku kok, ternyeran, gue gak kok, gue gue, gue jelas gue gak jelas, jelas